Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun anda berada kembali lagi di DivaTV hadir Untuk memberikan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya kabar bahagia Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar. Namun sebelumnya Para sahabat bagi kalian Yang baru menemukan channel ini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 kita tentunya mendapatkan kabar spesial bahagia banget dari tentunya Zaskia Sinkar, persahabatia ya, Masya Allah tanggal 10 Maret bulan ini bakal hadir return Ramadan Show 2023 spesial untuk bulan Ramadan persahabatia ya, tanggal 10 Bismillah, mudah-mudahan lancar dan semoga Bunda Lesti kejora selalu Diberikan kesehatan selalu diberikan kebahagiaan Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Kita selalu menantikan kejutan yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita Jangan lupa persahabat Return Ramadan show 2023 tanggal 10 bulan 3 bulan Maret Bulan ini tahun 2023 bismillah lancar Kemudian juga selanjutnya persahabat ini ada postingan video yang diunggah di story-nya Rudi Salim. Sudah terjawab Persaeba ya, ya kemarin Bunda Lase ke itu syuting video klip apabila saja menyampaikan di story-nya Rudi Salim lagi tentunya yang mengurus ya. lagi Lagi ngerjain video klip istri saya Itu yang disampaikan oleh Papa Bi Masya Allah, Bismillah Meledak dan booming untuk video klipnya Kita yakin Leslar Entertainment akan bangkit kembali Kita lihat juga persahabat Begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya persahabat dari akun imut mengatakan Masya Allah ketika macan mulai bangun dari kandangnya sekali nongol langsung bikin ketar-ketir semua Bismillah semangat gogo -go semangat warga konoha Ancang-ancang kekuatan turbo kita panasin sekalinya lama meledak, trending di mana mana Bismillah kawal ke sampai ketar-ketir semua dalam per dan perdangdutan ketika sang kejora keluar dari gua seperti macan yang sedang mencukin tarinya karyanya selalu ditunggu gas spill-spill sekali yang dikit spill langsung start langsung trending tahu-tahu nomor satu di youtube Wow, takut ikan buntel bikin konser kembalinya sang ke Jorah, dan launching lagu baru Pasti ini dah gue remol duluan ikan kembul nih <laughs> Masya Allah, mudah-mudahan ya bismillah saja Untuk video klip dan single terbarunya Bunda Lesti Bisa meledak trending dan booming Doakan yang terbaik Kemudian juga selanjutnya persahabat ada kabar yang sangat membahagiakan Nah ini kabar bangga juga untuk warga Konoha Langsung dari Bang John saat diwawancara Persahabat, Bang John menyebutkan proyek Rizky Bilar Gelontorkan 20 miliar untuk mini soccer Wow, ini proyek terbarunya Papa B kembali nih Selain leslar musik, ada juga ternyata mini soccer Yang akan dibangun oleh Papa Bilar Apapun itu ya mudah-mudahan lancar semuanya. Hanya doa terbaik sekali lagi yang kita berikan untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya perasaanmu di juga nih ada tentunya video lama. Ini video iklannya Papa Bambi. Masya Allah ini udah lama banget di perasaan tahun 2015. Tapi kita yakin bahwa Rizky Billar memang sudah menguasai di bidang entertain. Iklan Rizky Bilar udah lama guys merintis jadi model, bintang iklan, dan dunia entertain lainnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kali ini bisa menjadi produser selalu untuk istrinya. Kita yakin bahwa Papa Bilar itu orangnya orang yang tentunya cerdas, orang yang luar biasa, yang selalu menjadi contoh pasti untuk banyak orang. Amin.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 Oh, oh, oh.